Selamat pagi Teruna Hari ini Sobat Teruna sehat-sehat saja kan Kak Gardin hari ini akan sharing firman Tuhan Yaitu dari Injil Yohanes Yuk sebelum kita sharing firman Tuhan kita Sebelum kita baca Alkitab kita berdoa dulu ya Mari kita sedulang doa Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan Mengucap syukur untuk hari ini Engkau yang telah membangunkan kami pagi-pagi Hingga saat ini kami Uh, sudah segar dan kami akan membaca firmanmu Sertai kami untuk kami bisa memahami dan mengerti apa isi firmanmu ini Terima kasih ya Bapak dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Mari kita buka Alkitab kita ya Yaitu dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 24 hingga 34 Kak Gardin akan bacakan dan Sobat Teruna juga ikutan baca di rumah ya Baiklah Injil Yohanes pasal 9 ayat yang ke-24 hingga 34 Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya Katakanlah kebenaran di hadapan Allah kami tahu bahwa orang itu orang berdosa Jawabnya apakah orang itu orang berdosa aku tidak tahu Tetapi satu hal aku tahu yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Lanjut ke ayat 29. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan or, tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelaikan mata orang yang lahir buta Jikalau orang itu tidak datang dari Allah Ia tidak dapat berbuat apa-apa Jawab mereka Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa Dan engkau hendak mengajar kami Lalu mereka mengusir dia keluar Nah sobat runah, Kehilangan penglihatan dari lahir adalah suatu keadaan yang sulit Orang yang kehilangan penglihatan mudah terkena bahaya Jika seorang tidak dapat melihat maka saat berjalan, ia bisa tersandung. Jika seorang tidak melihat, maka dia bisa tertabrak kendaraan saat sedang menyeberangi jalan. Ia tidak dapat melihat wajah orang-orang yang dikasihinya. Tidak hanya itu, seseorang yang kehilangan penglihatan juga tak dapat melihat keindahan alam yang Tuhan berikan. Pandangannya tertutupi oleh kegelapan semata. Sobat terluna, bacaan Alkitab hari ini menceritakan tentang percakapan. Antara orang-orang Yahudi dan pengemis buta yang Tuhan Yesus sembuhkan Orang-orang Yahudi tidak percaya akan kuasa Tuhan Yesus Mereka tidak percaya karena sebelumnya Tidak ada yang pernah melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan Mereka juga tidak percaya bahwa kemampuan yang Tuhan Yesus miliki adalah kuasa ilahi Walaupun demikian Pengemis buta itu bersaha menjelaskan apa yang Tuhan Yesus lakukan baginya Ia berkata Aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ini adalah kesaksian iman pengemis buta itu tentang Tuhan Yesus. Sobat Teruna, ada dua pelajaran yang dapat kita petik dari kisah. Pertama, belum tentu orang-orang yang dapat melihat dari lahir dapat mengetahui dan percaya akan karya serta kuasa Tuhan Yesus. Itu karena hati dan pikiran mereka tertutup serta tidak mau menerima kehadiran Tuhan Yesus. Kedua, seseorang yang memperoleh sentuhan kasih Kristus, hati dan pikirannya menjadi terbuka sehingga dapat melihat serta bersaksi dengan yakin tentang kuasa Tuhan Yesus, sekalipun banyak tantangan yang dihadapi. Pertanyaannya, apakah kita sebagai truna dapat melihat dan berani bersaksi tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, Demikian sharing firman Tuhan untuk hari ini. Kak Gardini sarankan sobat runa bisa kembali membaca firman Tuhan ini ketika ingin tidur nanti di malam hari. Supaya kita bisa benar-benar menghayati apa firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih mengucap syukur untuk pembacaan firman hari ini. Engkau mengajarkan bagaimana hati orang buta dan juga matanya yang yang sejak Lahir buta dapat tercelikan ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus bukan cuma uh, mencelikan mata tapi juga hati orang-orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan. Ya Bapak kami berdoa ya Bapak buat uh, diri kami untuk kami juga bisa menjadi alatmu ya Bapak untuk memelaikan hati-hati orang lain ya Bapak. Untuk mereka bisa melihat kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas firmanmu yang indah ini. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke Sobat Terunah, selamat beraktivitas ya hari ini. Tetap sehat dan ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dadah!